5 tahun sudah kita berjalan bersama untuk pendidikan bumitama bergandengan tangan dalam mengalahkan setiap tantangan berbagi setiap kesenangan melangkah dengan kebersamaan doa Sepirik, kita lalui bersama. Hmm. Ini kisah perjalanan kami, sebuah dedikasi untuk anak negeri. Baik suka, duka, sedih, senang dan tawa. Ini cintaku pada bumi sebuah prestasi karya ketulusan kegembiraan dan kasih saya 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah lembaga saya Arifin Apriyanta mengucapkan selamat merayakan Disnatali Ziasan Bumi Tama yang kelima mudah-mudahan Yayasan Bumi Tama terus berkembang, berinovasi untuk menciptakan pendiduk-pendiduk Bumi Tama yang berkarakter, berinovasi, berkreativitas untuk menuju era 4.0. Semoga menjadi trendsetter di dunia pendidikan. Membentuk generasi yang berkualitas. Membangun bangsa melalui dunia pendidikan. Semakin berkarakter. Maju dan sukses. Bermanfaat untuk semua makin bersinergi Membentuk insan terhidup, semakin berkualitas dan berkembang menjadi salah satu institusi terkemuka, berkreasi, berinovasi dan menginspirasi. Menjadi bagian di Yayasan Bung bukan hanya sekedar bekerja, Memuntaskan kewajiban dan mendapatkan keberhasilan. Lebih dari itu. Yayasan Bumi Tama adalah rumah bersama, tempat mengupgrade diri, tumpuan harapan, serta memiliki arti. It's always for us, aku mengaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur kami panjatkan dan Tuhan yang Esa. Saya, Dikir Pasbiono, karya kontroler 3B Mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Bumi Tawa yang ke kelima Semoga menjadi lembaga pendidikan yang dapat melahirkan Generasi yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital BGA 1, BGA jaya, Yayasan Bumi Tama, tumbuhkan minat, mengembangkan bakat, berkarakter, seperti itu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uji dan syukur, tawafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hikmat dan karunia-Nya. Saya mewakili BGA Regency Bundo mengucapkan terima kasih kepada segala pimpinan, pengurus jajaran di Yayasan Bumi Tama yang telah menyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMK Semoga di usia yang kelima Yayasan Bumi Tama semakin maju dan berkembang sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak kami Harapannya dengan sinergi antara operasional dan Yayasan dapat meningkatkan pendidikan yang semakin baik dapat meningkatkan prestasi menumbuhkan minat sepakat, kreativitas, serta membentuk anak-anak yang berkarakter agama, budaya, dan mampu bersaing di era global. Sekali lagi, saya, Mewakili Kundu mengucapkan selamat ulang tahun pada Yayasan Bungi Tama yang kelima, BGA 1, BG Jaya. Seiring berjalannya waktu, Yayasan penuh utama akan luar biasa, karena di dalamnya ada orang-orang seperti ini dan kalian semua.